diawali dengan tentunya postingan L2W menginformasikan vlog abu-abu ngaburik with Bunda Lesti Ini hampir mencapai 500 ribu viewers Jangan lupa nonton vlognya ya guys Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dari orang baik, orang yang tulus mensupport karya-karya Leslar Dan semoga Leslar Entertainment makin sukses, makin berkembang Amin Jangan lupa streaming terus dan jangan lupa juga untuk voting Bunda Lasti di ajang SCTV Music Award 2023. Kemudian juga berselawat selanjutnya ada kalimat komentar, persahabat ya, dari Papa Bilar di postingannya Bapak Sandiaga Uno, ternyata Papa B juga ikut nimrung dengan kabar yang beredar mengenai Bunda Lesti yang viral di Tanah Abang, persahabat ya. Di situ Papa B berkomentar, wah jadi pengen beliin buat istri saya pak, katanya itu ada aja kelakuan kocaknya Papa Bi ya Masya Allah Alhamdulillah kalau sudah sehat Dan tentunya sudah aktif lagi Memang kegeserakan selalu diperlihatkan Ya oleh idola kesenangan kita Kita lihat juga nih ada tentunya Kalimat komentar dari Rossi24032023 Baju Lesti viral Orang yang viralnya malah diembai Rizky Bilar istrimu viral lagi nih Sukses dan berkah buat Lesti dan para pedagang baju Lesti Best banget nih Pak Menteri tahu aja baju tren Lebaran yang lagi viral katanya tuh wow ini emang keren banget persahabat ya sampai Rizky Bilar pun ikut menanggapi dengan kabar yang beredar persahabat yang mengenai viralnya baju gamis bunda lesti keceora komentar pun persahabat di postingan ini begitu banyak diberikan Diantar antaranya empat kalsang jilbab lesti viral tanggapan lesti viral sekarang gamis Lesti viral juga Lah orangnya mah cacing bayi Untung lakinya ngerespon wow, Masya Allah Emang yang lagi viral Baru yaitu itu dia bayi nih bunda Lesti Masya Allah berkah barokah Selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Alhamdulillah makin bangga Dan pastinya kita selalu kagum Dengan idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat kita juga nih cindukan vitamin terbaru yang kita dapatkan Bunda Lesti, Papa B sedang berada di studio rekaman Siap-siap aja gebrakan dan tentunya kejutan yang akan disuguhkan mengenai single terbarunya Lesti dan Bilar Apapun yang dilakukan, persahabat yang mudah-mudahan lancar semuanya Bismillah booming dan Bismillah trending untuk lagu barunya Lesti maupun rezeki Bilar Alhamdulillah melihat momen gini aja kita sudah merasa happy banget dan Alhamdulillah mereka selalu diberikan kesehatan Dan selalu dikelilingi oleh Orang-orang baik Kemudian juga kita lihat bersahabat ya, Ada momen spesial Setelah buka bersama Dengan para santri Apabila juga bersahabat ya, tentunya Melaksanakan ibadah Salat tarawih Dengan Ustadz fahrul Alhamdulillah bersahabat ya, Udah salat tarawih, Witir Ustadz fahrul juga bersahabat ya, Kunutin lagi Wow berkah Barokah Bapak Yantung Rumah Lesler, Alhamdulillah didoakan langsung oleh Ustaz Fahru Supaya rumahnya berkah Dan kemudian Persahabat ya Ini kan malam 29 Kata Ustaz Fahru Malam ganjil terakhir Persahabat ya Tentunya bulan Ramadan ini Masya Allah banget Jadi biar berkah Untuk rumah Dan tentunya Selalu diberikan kesehatan Serta kebaikan Amin insyaallah banyak bangga persahabat Selalu bangga Begitu banyak orang-orang baik Yang mendoakan buat Lesler family Alhamdulillah selalu dikelilingi oleh Orang-orang soleh Kita makin kagum dengan idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Kita lihat nih jidukan vitamin Bunda Lesti yang ditunggu oleh Warga Konoha akhirnya muncul dan Nongol juga walaupun seuprit persahabatnya. ya Alhamdulillah Makin cantik, makin harimau makin Mempesona, Bunda El sehat terus bersama Papa B dan Abang L kita juga baca kalimat caption yang ditulis oleh akun Leslar Family 26 it's bunda gelis ketangkap kamera, dikit kali pak ajak bunda selfie dulu terus di ya pasti kita kayak abis dikasih THR <laughs> Masya Allah, sehat terus doakan yang terbaiknya untuk Leslar Alhamdulillah, walaupun kita mendapatkan tentunya cidukan yang sedikit tapi membuat kita selalu bahagia dan melihat keluarga Islam sehat pun kita sudah merasa senang dan merasa adem sekali ya, persahabat ya. apalagi dikelilingi oleh orang-orang soleh kemudian juga untuk berikutnya persahabat peminang informasikan mengenai ajang HGTV Music Award 2023 untuk voting sementara, alhamdulillah unggul untuk sementara di semua kategori budalese kejoran alhamdulillah banget persahabat ya Mudah-mudahan tetap konsisten sampai penutupan Dan bisa untuk memborong tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music World 2023 Yang pertama untuk kategori lagu dangdut Bunda Lesti mendapat voting 519.411 votes Dan untuk kategori video klip Bunda Lesti mendapatkan voting 221.151 votes dan untuk kategori penyanyi dangdut, Bundang Hesti mendapatkan voting 748.763 votes. Yuk, gaskan semangat bapak untuk warga Konoha. Jangan lupa juga voting setiap 15 menit sekali di aplikasi video dan SMS sebanyak banyaknya. Kita support yang terbaik buat idolak saingan kita. Kemudian juga kita lihat bersama di postingannya Bang Aswin dua jam yang lalu video kebersamaan Papa Bilar dengan Ustadz Fahru Ada doa juga yang tentunya dipanjatkan Insya Allah, Allah jaga selalu mereka Kompak selalu Insya Allah, kita aminkan doa baik dari Bang Aswin Kita juga tentunya selalu bahagia ketika melihat silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Alhamdulillah Kemudian juga para selahabah selanjutnya di sini ada gambar yang lagi ramai banget pers yang mengenai Bunda Lestari dibujuk kembali ke Indosiar. Di sini ada sebuah postingan kalimat dari Agung Leslar bangkit Singapura. Emang bener kok memaafkan membawa rezeki, tapi kalau suruh balik lagi ke lubang yang sama yang nggak mau mistris limbah infotainment. Jangan modus ah bawa-bawa agama lagi malulah sama dahi-dahi yang hitam. Begitu banyak juga pers ya komentar-komentar yang diberikan. Di antaranya persahabatan dari akun Instagram Iyan 9576 576 masih sakit hati fansnya yang ngomong malah sudah lupa. Ada juga tanggapan dari rival mamahnya, mungkin karena ratingnya anjlok jadi pengen damai. Eh lewat seseorang buat musyawarah. Lesler orangnya baik super baik. Aku terharu dengan pasangan ini. Kita lihat juga kalimat selanjutnya yang diunggah oleh akun leslar Magis Singapura. Tiba-tiba pada kena amnesia, alias hilang ingatan enak bener ngomong memaafkan membawa rezeki dan memaafkan itu sudah pasti tapi suruh melupakan apa yang sudah kalian lakukan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ini bentuk kekecewaan dari fans Leslar yang tentunya sudah membuat idola kesayangan kita persahabat ya dibuat malu di depan publik ini yang membuat kekecewaan luar biasa dari fans Bunda Lesti itu kabarnya dibujuk untuk balik lagi ke Indosiar Kita lihat juga persahabat, kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Enak benar kalau ngomong ujung-ujung bawa-bawa agama Hello, kemana aja yang ente kemarin? Kemarin pada jadi infotainment, sekarang bawa-bawa agama Lagu lama alias modus tuh, persahabat ya Ini mengenai Papa Bilar dan bunda Lesti, persahabatnya. ya Hingga komentar juga persahabat begitu banyak diberikan yang persahabat dari akun instagram syefania85 aku heran yang komen di feed ustad infotainment kok malah banyak yang dukung gak ada rasa simpati lihat bilar dulu dipermalukan seluruh Indonesia keselaku ini kekecewaan dia. Ya. doakan saja mudah-mudahan keputusan yang diambil oleh Leslar itu adalah keputusan yang terbaik kita selalu mendukung dan mensupport support yang terbaik ya buat idola kesayangan kita dan pasti juga kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya. Di hari ini, jangan kemana-mana sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Begini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.